kita ke kabar pertama persahabat ada terbaru dari Ayah Kejora Satu jam yang lalu ini memposting foto keren nih persahabat ya Masya Allah Ayah Kejora semoga selalu sehat, selalu bahagia untuk Ayah Kejora Doakan yang terbaik persahabat ya Mudah-mudahan keluarga besar Leslar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi semua, selamat beraktifitas, Poko nama, sing sarehan, sadayana, sing dilancarkan, segala urus sana. amin. Masya Allah banget ya, doa baik juga bersahabatnya untuk ayah kejurah, Mudah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Kemudian bersahabat di unggahan It's Bitterty, ini memposting foto momen di acara OMS, dan saat Papa Bilar di Swiss kemarin, luar biasa, tatapan seorang Rizky Bilar memang tidak pernah berubah. Wow, luar biasa bagi bersahabat ya. Dari Studio 5 Indosiar ke Swiss, luar biasa banget ya. idola kesayangan kita, mudah-mudahan langgeng rumah tangganya, bahagia selalu dan mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Di postingan ini pun tentu banyak sekali dibanjiri komentar hingga respon yang diberikan. Ada tanggapan dari Talia Anskorwina mengatakan, masya Allah, kalau ingat gambaran pertemuan awal mereka jadi terharu. Bener banget sih persahabat ya Kalau kita ingat pertemuan antara Lesti dan Rizky Billar ini terharu sekali Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari Mama Eva 77 mengatakan Memandangmu dari mata tembus ke jantung dan hati Masya Allah Semoga cinta dikasih Sayang juga pernikahan Muhammad Rizky Billar dengan Lesti Langgeng, abadi dan bahagia selamanya Amin Mudah-mudahan persahabat doa baiknya terkabulkan kita aminkan, yang Mudah-mudahan kita semua juga selalu diberikan kebahagiaan. Berikutnya, kita simak juga, persahabat. Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto lagi main biliar di, di Swiss. Masya Allah banget ya, kalau sudah nemu biliar, pasti Papa Bilar betah sekali. Dan salvo kalimat yang ditul dituliskan oleh Papa Bilar. Lagi mencoba mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tenang kalian, orang Swiss ini kalah 2-0 Wow, luar biasa banget Di idola kesenangan kita Bisa mengalahkan orang Swiss langsung Persahabat yang 2-0 Luar biasa, papa Bilar Semoga selalu mendapat dukungan dan support Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Berikutnya, persahabat Disimak juga diunggah Bunda Lesti di Kejora semalam Memposting foto yang sangat luar biasa cantiknya dan keren banget ya Ini postingan fotonya diunggah oleh Papa Bilar di laman akun Instagramnya Bunda Lesti Dan kita simak persahabat Ada kalimat yang dituliskan Memandangmu ada permintaan disuruh di tag yang foto in Yang foto papanya L ya katanya tuh Wow ternyata yang foto ini adalah Papa Bilar Untung bahwa fotografer, kata Rizky Bielartu Santak persahabat di postingan ini pun Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Ada komentar dari Bang Adi Sky mengatakan Bagus nih fotografernya, bisa dipakai buat nikahan gak, dek Cepanya kemana ya katanya tuh, aduh pokoknya persahabat ya Kita selalu bangga, selalu bahagia, selalu disuguhkan vitamin yang sangat luar biasa langsung dari idola kita kemudian bersahabat disimak juga ini luar biasa juga bersahabat ya, Natalie Holzer saja memposting foto Bunda Lesti di IG pribadi miliknya dengan mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan ada kalimat RINDU Masya Allah luar biasa, ternyata Bunda Lesti kejora selalu dirindukan oleh sahabat-sahabat terdekatnya Masya Allah Bunda-bunda Lesti Kejora dan Natalie Halse mudah-mudahan pertemanan mereka selalu terjaga dengan baik. Di komentar pun banyak sekali persahabat tanggapan hingga respon yang diberikan. Dari Ninanya29 mengatakan, Semua mengakui kalau Lesti anak baik tanpa dia berkoar-koar ke kemari, tanpa dia caper sana-sini, Masya Allah, anak baik akan selalu dilindungi sama Allah dan dijauhkan dari orang yang berniat jahat tuh, persahabat ya dipahami kalimat komentar ini sudah terbukti bahwa Lesti adalah orang baik berikutnya persahabat kita simak juga diunggah sendal putih Hari ini mengunggah sebuah postingan saat Papa Bilar videoin Bunda Lesti wow luar biasa banget ya terpantau memang Papa Bilar menjadi kameramen untuk Bunda Lesti kejora ini sih tentunya patut kita banggakan ya multi talent sekali Papa Bilar